Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Ria Satrio Horror Story. Selamat datang kembali di channel Ria Satrio bersama saya, host Satrio Prasetyawan. Dan kali ini, di sesi konten pertama yaitu Horror Story, di video kali ini aku akan membahas 7 momen penampakan live streamer video tiktok kali ini di tujuh momen ini aku akan memberikan sebuah momen-momen mana live streaming tiktok sedang melakukan live di sebuah rumah sakit tayu yang bisa dikatakan rumah sakit tayu yang terkenal itu yang lagi viralnya yang bisa dikatakan tempat horor rumah sakit horor di Jawa Tengah guys nah kali ini aku sudah merangkum sebuah video tujuh video ya bisa kukatakan katakan sudah ku rangkum semua 7 video horor ini guys jadi berikut tonton saja video video satrio jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini ke semua teman teman kalian selamat pertama penampakan kaki Kon untuk video momen pertama kali ini adalah sebuah kaki ya jadi untuk video kali ini, aku sudah melihat dari video live streaming si TikTok ini ya guys ya. Yang pertama itu pertama dia melakukan live streaming di rumah sekitar Yu dan di sesi pertama itu dia menemukan sebuah penampakan yaitu berupa kaki. Dan ini kaki bisa dikatakan kaki bukan seperti kaki manusia ataupun kaki hewan melainkan kayak nah, kaki makhluk halus tersebut. Nah di si live streaming ini kaget dong. Namanya juga kaki yang ada di sebuah tirai ya Tirai kosmo Tapi pada saat si live streaming ini membuka tirai tersebut Alangkah terkejutnya dia tidak ada sepatu. Berikut videonya Ada suara Ada suara guys Hah? Kakinya siapa itu Astagfirullahaladzim Oh. Ajang lihat. Oke okay, ini bisa kurangkum ya. Si live streamer ini merasa dirinya ini, ini ya guys ya, kayak agak bertegup kencang, uh, masih ada rasa derdek di dadanya itu, masih ada rasa takut-takutnya itu, dia ya, kan, dia ya guys ya. Dia sambil live streaming melihat sekitar dan alagat terkejutnya dia dia menemukan sebuah kaki sebuah kaki yang ada di balik tirai tersebut dan pada saat si ini membuka tirai dia terkejut tidak ada siapapun guys bayangkan jika itu ada di kalian sendiri misalnya kalian melihat kaki ataupun sepatu yang ada di balik tirai terus kalian buka itu tirai Bagaimana perasaan kalian Kedua, kursi roda. Sekarang Itu kan tadi berupa kaki Yang di pertama tadi pertama Dan sekarang kita Membahas benda mati Yaitu kursi roda Kebanyakan di rumah sakit sekarang ini kan Kursi roda itu udah umum banget di rumah sakit. Semua rumah sakit pasti punya kursi roda. Ya nggak mungkin dong kalau misalnya rumah sakit nggak punya kursi roda. Di kursi roda kali ini, itu kursi roda tersebut tidak ada yang melakukannya, tidak ada yang mendorongnya. Tapi kursi roda itu bergerak sendiri, guys. Dan sekarang inilah momennya. Kalian simak baik-baik. Ambulan bosan liyane ngono lho. Iya, di mana kok? Eh. Eh. Eh. eh. Kursi roda. Kursi. Loh, loh, cecok. Loh, loh, loh, loh. angin Oke, okay, di sini videonya kita bisa lihat bahwasanya kursi roda ini bergerak sendiri, guys. Berjalan sendiri, wow, bergerak sendiri. Bayangkan jika ada kursi roda di tempat rumah sakit manapun, walaupun itu rumah sakit masih berpenghuni ya. Tapi kita gak bisa bayangkan, kalau kita gak bisa bayangkan bahwasanya kursi roda tersebut bergerak sendiri, guys. Ketika Suster Buntung Familiar banget dengan hantu-hantu Buntung Kayak jeruk urut Hantu kepala Buntung Atau gak hantu jeruk bali Yang biasa dengan kepala Buntung kan Dan sekarang kita membahas momen Suster Buntung guys Yang dimana Suster ini ya juga seorang hantu di rumah sakit tayu dan si live streaming ini enggak sengaja melihat momen tersebut ya si suster ini dengan kepala yang enggak ada guys sedang mendorong apa yang sih yang namanya itu uh, kayak kasur roda gitu kan dia si suster ini mendorong guys tapi dia nggak ada kepalanya wow dan berikut video kalian simak Kita penampakan guys di sini Eh, eh, eh, coba dek kepalanya, cok! Astagfirullahaladzim, Allah waktulah! Ih, susu, sumpah, gak dek kepalanya, cok! Eh, wah, Allah waktulah! Lah, Allah perkuatailah! Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, loh! Stop ya Allah Oke, okay, si live streaming ini nggak sengaja guys, nggak sengaja dia lagi ngeexport ya guys ya, di lorong ya, dia gak sengaja menangkap momen sebuah sister tanpa kepala dan dia sedang mendorong kurs uh, mendorong tempat tidur untuk pasien tidur guys yang ada rodanya itu guys dan betapa dia kagetnya bahwasanya suster itu tanpa kepala guys wah wow. hmm. bagaimana dengan kita ya kalau misalnya kita melihat seperti itu ya sekarang si live streaming ini tanpa sadar dia melakukan live streaming ya, Live streaming Dan melihat sebu Melihat sebuah area Dan bisa dikatakan Memantau area Tanpa disadari live streaming tersebut Live streaming mengarahkan kameranya Di kaca Dan alangkah terkejutnya dia Di belakangnya Ada suster Wah Apa kalian bisa bayangkan Kalau misalnya harus ada di balik sesuatu ya kalian bercermin aja bercermin aja kalian melihat sesuatu hal yang aneh di belakang kalian bagaimana perasaan kalian gitu ini terjadi di live streaming ini ya guys ya berikut videonya buat semua penunggu yang ada di sini Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Nah, kita bisa melihat kan di video ini bahwasanya live streaming ini sedang melakukan ekspor di rumah sakit Ayu ya guys ya. Dia sedang melihat-lihat tempat tersebut guys, melihat-lihat gitu sampai dimana titik ya si live streaming mulai merasakan hawa-hawa tidak enak dan dia mengarahkan kameranya itu. Di kecerbit. dan bertapa kejut, terkejutnya dia, bahwasanya di belakangnya ada sesuatu, guys. Dan si live streaming itu mengarahkan kembali, mengarahkan ke belakangnya. Itu tidak ada siapa-siapa, tapi kembali lagi ke, ke kaca. Bro, suster itu masih ada. kursi goyang kalian pada mikir gak sih bahwasannya uh, kursi kalian kalau misalnya mikirnya kursi goyang itu seperti apa ya kursi ya goyang kursi goyang kalau kursi goyang kan pasti di alasnya itu kan kayak ada ya untuk khusus goyang ya tapi ini gak di live streaming kali ini ini kursi biasa yang kakinya itu sama rata sama rata itu bisa bergoyang menggoyangkan dia sendiri gitu loh dan berikut vidionya aku terkejut, anjing anjing gua hampir pingsan teman-teman, sumpah, gua hampir pingsan sumpah. Nah bisa dilihat si live streaming ini kembali mencari lagi ekspor dan juga momen-momen untuk horornya Dan di sela-sela itu dia menemukan momen sebuah kursi yang bergerak sendiri guys ya bergoyang sendiri gitu guys Saking terkejutnya itu dia sampai dia kembali lagi perasaannya udah mulai gak tenang dan terengah-engah gitu guys Suster kosong Ini sama sih sama ya Anti suster ya Ya rumah sakit Ayu ini terkenal banget Dengan suster-susternya Yang kita spekulasi aja Bahwasanya di rumah sakit kan pasti banyak dong Yang kayak seperti suster, dokter Dan juga pasien gitu Ya kali ini Kalau untuk bisa dikatakan uh, Hantu suster itu Ini di live streaming ini Berada di depannya ada persis depannya di sebuah kamar tidur dengan muka yang kosong berikut cuplikan kita bisa lihat di video kali ini ya kita bisa menangkap sebuah makhluk ya bisa dikatakan suster juga tapi guys untuk suster kali ini ini susternya kosong banget guys bukannya guys kayak seperti terbakar gitu guys nggak berbentuk sama sekali pas si siapa live streaming ini Mengarahkan kameranya itu di suster tadi itu mungkin dia atau nggak ngeh atau mungkin dia udah kaki duluan kali ya dia langsung pergi gitu aja guys ya bagaimana tidak terus suster itu kayak macam aduh udah mukanya gak rata banget e, udah perawakannya gak rata banget apalagi kosong dia enggak bisa bayangkan dan kali ini ini ya lebih merinding lagi guys paling merinding di sesi Horor story kali ini Merindingnya karena apa guys Ini penampakannya ini kayak semacam ekstrim banget sih Soalnya Apa ya Bayangkan aja di rumah sakit itu Ya rumah sakit kayu itu kan kosong banget Tapi kok ada pasien gitu. loh Dan pasien tersebut Itu tertutupi kain Dan dia kayak semacam kena ayam gitu Kayak gerak-gerak Kayak gitu guys Itu bisa membuat Aduh merinding banget, sumpah, gue juga si live ini lari takutan banget, gue juga takut banget gitu loh guys, dan ini videonya Streaming ini lagi yang men namanya menelusuri sebuah kamar-kamar di rumah sakit ayu guys Dia lagi mengasih sekitar guys ya guys ya memantau sekitar dengan uh, apa ya ekspresi yang ketakutan gitu guys Saking dia nggak sengajanya dia alangkah terkejutnya kita bahwasannya si kameramen ini mengarahkan ke kamar Muncullah pasien tersebut dan dia pasien tersebut sedang kayak kena ayam gitu guys kayak gitar-gitar uh, uh, uh, gitu guys aduh itu langsung si live streaming tersebut langsung lari ketakutan dan gua juga anjing loh banget gitu guys wow uh, sangking penakutannya itu guys Oke okay, itulah tujuh momen dan tujuh penampakan horror di live streaming video tiktok guys dan jangan lupa untuk kalian yang ingin nonton horor lagi bantu like nya sampai 1000 like ya guys ya subscribe terus bantu subscribe channel ini ya support ya guys ya sampai satu juta subscriber ya guys ya bantu support nya minta tolong banget untuk kalian para viewers yang maha budiman yang maha pengerti ya guys ya udah. Gua Satrio Prastiawan pamit untuk diri di next time video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor. Kalian yang di rumah waspada di sekitar kalian. Kalian nggak sendirian di rumah.